Perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan baik itu yang namanya asuransi Yang namanya pinjaman online Kurangnya pengawasan dari OJK Sehingga masyarakat ya masih banyak yang merasakan teror, intimidasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel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 Adani di India, makronya negara bagus. Mikronya ada masalah mikro, hanya satu perusahaan. Adani kehilangan 120 dua puluh US Dollar, hilang langsung dirupiahkan 1.800 triliun.